Kalau ingin, secara hmm? langsung, hmm. opalnya temui langsung di acara. Iya Insya Allah. Kalau di acara kan bisa. Nggak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Sesuai dengan amalan beliau Nabiullahidir alaihi alaihissalam setiap habis salat beliau senantiasa menghadiahkan Fatihah kepada seluruh umatnya Rasulullah seluruh makhluknya Allah agar seluruh makhluknya Allah diberikan kebahagiaan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala kami juga berharap kepada Allah al-fakir yang lemah ini senantiasa memohon kepada Allah mudah-mudahan saudaraku sekalian yang menyaksikan channel Pertibakadar Muhammad khususnya dan umumnya siapa saja semoga diberikan kebahagiaan keselamatan ah. untuk untuk mempersingkat waktu pada malam hari ini sesuai permintaan saudara-saudara kita di yang komen di channel pada Kandor Muhammad untuk dihadirkan Kodam Mister atau Mas, Master Limbad Master ya, ya. Master eh, mohon maaf ya dalam dalamnya kami kurang sopan kalau langsung menghadirkan Kodam beliau ya kan kurang sopan kurang etis rasanya tapi penting akan mohon sama Allah di goib yang paham tentang misteri ibad sebagai saya tadi bukan ke langsung kutanya langsung itu kurang sopan rasanya jadi hanya saya mohon goib yang paham tentang sebuah misteri yang bagaimana ya kita mulai saja biar nggak panjang lebar. Sholalaillahu Muhammad Rasulullah Sallallahu Muhammad. Sifadullah wujudullah af'anullah la ila muhammadu rasulullah salam wa mtazir ya Allah ya muhammadu rasulullah Bentar rumah panjangnya ma'ulah panjangnya ya Allah Dihadirkan ya Allah Tawasul nalainatullah yidir alaih salam Rizailu ghaib yiftakul ghaib Mimpin kaib seluruh dunia Yang maha kaib Allah khususnya Teman-teman yang datang Allah yang maha kaib Yang paham tentang misteri saya bilang paham sama misteri. Yang hak ya Allahu Allah. Masuk Allah. Hmm. Hmm. Selaras nyaman. Selaras nyaman. Berhubung kita suaranya dengan Mas Irwanto. Berhubung bisa bicara bersa dengan tenang dengan lancar dengan jujur apa adanya, alhamdulillah, shalawatullah, selaras nyaman, selaras energinya nyaman, nggak ada yang benturan nyaman, assalamualaikum, Mohon maaf agak yang keras ya rasakan suaranya dengan kerahasiaan Allah. Dengan para panjeneng Abdullah sallallahu alaihi wasallam innaa min sulani Allah. Panjeneng beliau sallallahu alaihi Dengan siapa ini? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, sampai ya. mohon maaf sebelumnya. Mohon maaf ada beliau Mr. Abba Limbat kalau ya saya hmm. sebenarnya beliau itu sosok yang bagaimana menurut sampaikan orangnya karakter beliau apa setelah yang keseharian beliau kalau di di kediaman beliau sana gimana menurut sampaian orangnya bagaimana sabar orang sabar lembut warga gimana hmm, sabar dan lama lembut terhadap warga hmm terus apa lagi? sudah mengetahui? pendiam, Ya Allah. Tidak suka bicara. Tidak suka tidak suka banyak bicara juga Tapi tetap bicara biasa tetap ya dengan keluarga, ah. dengan masyarakat, hmm. ya. dan keluarga juga tetap seperti biasa itu ya. Apalagi beliau beliau kamu bantu beliau dengan ibunya juga sayang banget ya hormat saya itu awal kesuksesannya hmm, awal kesuksesannya juga arit-aritunya orang kedua ya. orang tua ya ingin apa oh niatnya itu beliau ingin membahirkan kedua orang tuanya Dengan anak-anak beliau gimana dengan anak-anak bangga itu? Saya enggak beliau dengan anak-anak ya, bangga. Punya yang anak-anak. Hmm. Karena ditraktir juga. Hmm, ditraktir juga. Anak yang sama anak. -anak ya, yang, yang sama anak-anak ya. -anak. Anak -anak. Sering berkurang. Sering berkurang betul. Sering berkurang. Alhamdulillah kok rasanya sama yang saya rasakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah nyambung tidak seperti yang di, TV. Hmm, jauh. di TV jauh jauh di TV itu hanya dunia ah. internet ya dunia sosial ya menyenangkan untuk asal. menyenangkan aja ya ada ciri khas beliau ada keunikan ah. ya kata ada ke ciri khas atau keunikan beliau seperti itu sebenarnya asli beliau nggak seperti itu kan hmm. tidak bisa hmm? melihat anak Oh berarti itu artinya lembut ya, nggak nah, lembut nggak bisa lihat anak. Hmm. Oh ya Allah. Tidak ini. Tidak hmm. Alhamdulillah. Menangkan. Menangkan. Ya, ibadah beliau juga pun. rajin ya, ya beliau juga hari ibadah ibadah ya? Hmm? ya, ya juga rajin ibadah. Hmm, alhamdulillah, ah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Beliau itu, banyak kelebihan ya, diberikan bisa sulap juga ilmu-ilmu lain, ah. biasa, ya, tubuh, sulap, bisa ya, debus, sulap yang lain-lain. Rasa ini bisa menjaga oh. rasa sakit. Ini, rasa sakit itu bisa sampai di situ, syaratnya ah. ya, banyak kelebihan yang diberikan oleh Allah ya. Ah. Hmm? Awalnya oh awalnya itu dari kebersinnya kedua orang tua. Hmm awalnya itu dari barukanya bakti sama ah, dua orang tua itu ya. Sangat sayang, sangat sayang sama itu. ibu. Yang udah gitu ya, ya Allah. sayang saya rasakan nggak sama ini. Ya Allah ngamuk. Ya. Sebenarnya ya apa? Seandainya menurut sampaian ya, menurut sampean. ya beliau setelah begini kan sudah terkenal ya, terkenal dengan itu. Oh, terkenal. Sangat terkenal. Hmm. Seandainya nanti ada punya Saat ciri khas setelah beliau terkenalnya angker, menyeramkan. Nanti ganti posisi apa? Kanselanya ada model baru lah, mungkin ada suasana baru mungkin nanti untuk menghibur cerah ceria apa bikin yang istilahnya yang lucu, lalu apa, lelucon seperti Deddy buser itu kan dulunya kan sekitar, sekitar angker bisa enggak? belum hmm? waktunya. ada keinginan seperti itu kan hmm, Tadi istilahnya seperti Deddy Corbusier kan dulunya kan beliau sangat itu kan, sekarang akhirnya beliau Ganti baru lagi suasana baru. Dia kan bukan menyeramkan, kibai bah. Angker apa? Yang akan datang. Yang akan datang. Hmm, Perasaan sama. saya juga punya oh, gitu. Kebenar? Yang hmm. hmm. mau. Gimana? Yang... Gimana? yang memadang beliung. Mm -mm. Akan merasakan. Iya, iya iya iya iya. Oh betul, yang beliau nanti akan menyenangkan Soalnya yang takut saya gini, karena saya sayang dengan beliau Kalau begitu terus, nanti kali kita akan ngawali karyanya dengan itu kan Jadi kasihnya sudah berhasil, unik yang kan Kalau nanti dengan wajah yang kasihnya beliau kan baik tinggal wajah yang Wah setelah yang menyenangkan, nanti kan bentuk karakternya itu loh kan Menyenangkan nanti kan gitu, kan, kasihan kalau lebih gitu terus kan Karakter merahnya, orang merahnya ketika kalian yang keras-keras itu waktunya ya. ya penyambung saya paham ya, ya Insyaallah Tunggu saja kejutan beliau iya iya saya salam ya sama beliau ya sa salam dari misal salam ya tadi ke beliau Dan saling menguatkan saling mendoakan yang terpenting kita semuanya dalam ridho nya Allah berkanya Rasulullah selamat nah. dunia akhirat sosial berbatin ya Ya beruntung dunia dan akhirat. Juga khairunas angfaulhum dinas manfaat kepada sesama karena Allah ya karena Allah wapun diniati karena Allah. Orang tua dan orang tua ya keluarga orang, orang tua kepanjangan diridoi ya Allah di perkarusulullah. Ya, jadilah. Terima kasih atas silaturahminya. Ini bukan kalau saya menghadirkan menarik tidak ya. Saya nah, tidak. Hmm. Ini yang diajak hmm. untuk silaturahmi aja, dipertemukan aja sama yang Maha Ibad, Maha Kuasa, silaturahmi. Saya hanya untuk... satu umat. Iya, iya. Kita nggak tujuan melecehkan dan yang sebagainya. Untuk saling menghormati saja, saling mengenal, ya. Yeah. Untuk saling mengenal. Kalau ingin secara hmm. langsung, hmm. ngobrolnya temui langsung jam di acara. Iya, insya Allah. Kalau di acara nggak bisa. Mungkin salah ya. belajar. Tetapi saya ini orang biasa. Beliau kan orang orang itu Bukan sambelan maksudnya. Orang besar. Maksudnya kan. yang mau datang. Yang mau datang, ya. Hmm. Yang mau datang hmm. mau ke tempat apa? Selainnya bisa ke dalamnya ya. karena beliau kalau tempat syuting tempat itu nggak bisa. Enggak bisa. Tercuma. Tercuma. Iya betul. En bicara. Ya, yes, pendapat. Ya, makasih. Itu. Mau diceritakan lagi itu ya monggo tentang emang membedakan rasa beliau ini iya coba monggo sangat berat gimana sangat berat tidak sangat berat tidak rata ya ya ya ya mati rosso mati rosso itu ya beliau bisa kendalikan di dingin di apa itu nah, bisa ya bedakan rasa bedakan rasa kalau disetrum, maka itu sudah nggak mau ya. juga ke ya berat, itu, ya, tirakatnya, ya, riadonya, ya. Allah. Beliau diberikan kekuatan oleh Allah, itu Ya, Allah ya, ya. orang yang diberikan seperti itu. Benar. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Allah ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, saya mohon maaf dan terima kasih salam ta'zim salam penghormatan kepada Mr abalimbat ya saya panggil Mr abalimbat ya salam kepada beliau walaikum Alhamdulillah Rabbil alamin la haula wala masyaallah lahu la haula wala quwwata ya allah dengan allah itu maha kuasa jadi ngamrung yang dirasa saya bahkan saya tahu, banyak yang saya ketahui katanya allah yang dilewat pelantar media dan enggak tahu jadi, semuanya di kuasanya allah saya enggak mampu Saya enggak tahu semuanya itu adalah puasanya Allah subhanahu wa ta'ala karena kita menggunakan metode berserah diri ya. Yeah. Yeah. bukan metode ada yang metode mediumisasi ada yang apa namanya, mas ada yang sugesti, ada yang kita gunakan yang berserah diri ya yeah, berserah, berserah diri berserah Allah berserah Allah kita hanya ngosong saya juga ngosong sama-sama frekuensinya sama-sama kosongnya sama-sama fananya berserah apa Pola kristi Allah, berkanya Rasulullah, baru wali-wali ini pun Allah lalu dan sebagainya, enggak tahu. Banyak kita orang biasa, saya orang biasa, mana juga sama orang biasa. Nah, kita yakin bahwa kekuatan itu semuanya kekuatannya Allah, gerak yang gerakan Allah. Ya. Tapi kalau ada salahnya, tetap sebagai hamba saya yang akoni saya salah. Karena Allah itu maha suci, maha luhur, maha puja dan lain sebagainya. Kalau ya ini kan banyak apanya salahnya, ya, yang hamba salah, kalau Allah maha suci. Maha dan sebagainya. Jadi, mohon maaf apabila ada hal apapun yang kurang sopan, terutama salam takdium saya, hormat saya kepada Mister Abalinbat, mudah-mudahan beliau tetap dalam rahmatnya Allah, dalam lindungannya Allah, sukses menyertainya, ah. ya dan tetap menjadi orang yang baik ya. Itu yang kami sampaikan. mohon maaf apabila ada kekurangan kecil Semoga alam semesta senantiasa biasa, ada sinyal-sinyal positif ya, energi positif seluruh alam ini telah terkirimkan oleh Allah, energi kekuatan, energi yang positif, energi selawat. Jangan lupa terus berzikir dan berselawat, terus berzikir dan berselawat, yang benar kita kita selamat. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.